kali ini bersahabat kita mendapatkan info penting dari Bunda Lesti yang mana Bunda Lesti bakal hadir bakal tampil di tanggal 30 September 2022 bulan ini jangan lupa persahabat ya selain tampil di SCTV besok malam Lesti Kejara pun akan tampil di acara launching Basundari yang akan dihadirkan yang akan dimulai tanggal 30 bulan 9 2022 persahabat ya, jangan lupa bakal hadir idola kesenangan kita di launching basundari persahabat ya dan tentunya pasti kalian juga persahabat ya diberikan kejutan spesial karena bunda lesti bakal fashion show sekaligus akan nyanyi juga ini langsung info dari Kak Selly Giovanni ya ini penting banget untuk warga Konoha setelah dari acara infotainment award 2022 di SCTV besok malam Lesti akan tampil di acara launching basundari kemudian persahabat disimbang juga info tak kalah penting untuk warga Konoha mengenai voting infotainment award 2022 karena tinggal 15 jam lagi persahabatan untuk batas waktu Fox, yuk sama-sama terus kompak dukung yang terbaik. Kita tentunya tunjukkan kesulitan kita, kita ikhtiar Bismillah, mudah-mudahan ada rezekinya. Kita tentunya jangan lihat hasil kalah menang itu hal yang biasa, tapi kita dukung penuh dan berusaha untuk selalu mensupport yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar info ini kita dapatkan langsung juga dari Lesla lovers ya, satu jam yang lalu menginfokan bahwa tinggal 15 jam lagi kalau untuk sekarang tinggal 14 jam lagi berarti persahabat, ya yuk sama-sama dukung support yang terbaik untuk Lesti dan Billar jangan kasih kendor gaspol, semangat terus untuk kita semuanya dan selanjutnya juga persahabat, ya info penting dari Ibu Harsiwi mengenai jadwal live konser Dangdut Academy 5 untuk grup 1 resort top 24 sudah dilaksanakan hari Senin kemarin tanggal 26 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan untuk top 24 grup 2 show akan dimulai hari ini tepatnya malam nanti Hari Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Mudah-mudahan ada kejutan ya di acara di malam ini Lesti akan tampil Memberikan kejutan spesial barang Rizky Bilar di atas panggung Indosiar Kemudian juga persahabatnya kita simak di unggahan Atik Batik Yang mengunggah sebuah fastingen momen spesial main badminton Ada Bunda Lesti, ternyata idola kesayangan kita menang piala ya. Wow Ini keren banget Masya Allah Bunda Lesti multi talent banget ya Selain jago nyanyi, jago main badminton juga dan sekaligus dinobatkan sebagai ketua umum Toba Boys Badminton Club Kita simak juga perselabat di kalimat komentar di sini banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya dari akun Mama Aziz 5 mengatakan Dede multitalenta, nyanyi suaranya Masya Allah merdu Badminton bisa, tenis meja bisa, is the best Paket komplit Dede mah Wow, keren banget ya idola kesayangan Selalu membuat kita kagum dan bangga pastinya Kita lihat juga bersahabat komentar selanjutnya Dari akun Nenikwati83 mengatakan Ada si manis mungil, bunda Lesti kejora, wanita multitalenta Penyanyi bersuara merdu juga jago main badminton Love bunda Lesti Wow, dukungan begitu banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita dan selanjutnya juga bersahabat, perhatikan diunggah IGS-nya Bibi Indi satu jam yang lalu Masya Allah, foto bareng Abang L yang sangat lucu dan menggemaskan Dan tentunya bersahabat ya, memang ada sebuah kalimat pertanyaan Posting foto-foto Abang Fatih dong Bi, katanya itu ya langsung aja nih Diunggah oleh Bibi Indi di akun Instagram pribadinya Foto bareng Abang L yang sangat lucu, ganteng Masya Allah, gemes banget ya sama abang. L Sehat selalu bahagia, selalu untuk BBL. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan dan menjadi anak yang soleh. Amin. Kita juga pasti menunggu cindukan-cindukan vitamin terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bayangmin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.